Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau menyajikan memberikan tutorial cara membuat tulisan bergerak seperti kayak di di TV-TV itu -TV, di berita ada di bagian layar TV itu yang bergerak tulisan Nah. <tuh> Jadi sebelum lanjut ke video, terima kasih saya ucapkan buat yang udah subscribe. Yang udah like, yang udah komen, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe karena subscribe itu gratis. Tanpa kalian, YouTube ku ini bukan apa-apa. Oke, kita lanjut ke video pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi PlayStore. Oke, nah kalian cari aplikasi Kinemaster, sudah itu kalian download, berhubung saya udah udah download jadi tinggal buka saja gitu. Oke. Buka. <coughs> Tungguin sebentar loading. Ada iklannya. Oke. Setelah kayak gini kalian buka buat baru kalian pilih sesuaikan dengan uh, kalian mau membuat video buat mana? buat di YouTube buat di Facebook buat Instagram ada pilihan kali ini saya mau bikin buat di Facebook ya eh buat di Facebook buat di YouTube jadi tekan yang nomor satu ini buat tampilannya jadi kayak gini ya apa ini guys iklan skip aja jadi setelah kayak gini kalian tekan aset gambar nih aset gambar kalian tekan, kalian pilih warna apa yang mau kalian pakai misalkan kuning aku pakai warna kuning nah setelah kayak gini kalian tekan warna yang udah kalian pilih terus kalian panjangin durasinya mau berapa menit dan tulisannya mau sebanyak apa oke okay. segini cukup ya kurang panjang oke okay. tegeser lagi set 22 nah jadi udah kayak gini kalian tekan tanda panah yang paling dekat tulisan Kain master ini tuh Kita tekan nah terus kalian tulis lap cari di tengah di yang bulat ini ada tulisan lapisan nah, kalian tekan aja lapisan tuh nah, di situ ada media ada efek ada stiker ada teks ada tulisan tangan kita pilih yang teks nah tuh terus kalian tulis apa nih yang mau kalian tulis di sini misalkan ya berhubung aku males ngetik kita pakai suara aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh? Wah, ini kenapa nggak respon, guys? Oke, kita ketik aja. Assalamualaikum. Selamat datang. Eh, selamat satang lagi. Ah, apa sih? Eh, selamat datang. Di my channel, terima kasih buat yang udah subscribe, semoga amal kebaikan kalian ya masa diterima di sisi allah kon masih hidup dah terima dulu jangan saya nulis guys assalamualaikum selamat datang di my channel terima kasih buat yang udah subscribe semoga banyak rezeki banyak rezeki dan panjang umur oke okay. nah setelah kayak gini kalian panjang ini tulisannya jadi garis kuning yang paling bawah kalian tekan kalian panjangin durasinya jadi kalian ikuti aja tutorialnya sesuai dengan sesuai dengan apa namanya video ini nah kalau udah kayak gini kan pasti pasti kayak gini nih kalian terus tarik sampai ke akhir video nah sama tulisan ini kalian taruh di eh, misalnya gedein dulu ya kita gedein dulu tulisannya biar enak nah oke okay. okay, guys eh kita lurusin dulu nah taruh tulisannya biar bisa ditoyal guys jadi kalian taruh di ujung sini jangan lupa ini yang bawah ini nih garis kuning yang paling bawah kalian taruh di akhir video. Ya, di akhir video apa di pas mana gitu. Sesuain sesuai kalian. Habis itu tekan gambar kunci, guys. nih Di di bagian kiri. Tuh, ada garis tiga, tanda panah bulat sama kunci. Nah, kalian tekan yang kunci itu dekat hapus. Tekan kunci, tetap Terus si tulisan yang Huruf A yang nongol ini Kalian tekan kalian tarik Terus Sampai ke akhir Sampai ke akhir Sampai ke akhir guys Kalian terus tarik Kalian geser pelan-pelan Jangan buru-buru guys ya nah, Kalian geser Terus Sampai tulisannya Menghilang buat ganti lagi guys nah gimana kalau udah kayak gini kita kunci kita tekan kunci lagi guys Tok. nah gimana hasil akhirnya kita pundurin set nah kita pundurin set habis itu tekan tanda panah yang di atas ini nih, tulisan edit paling atasnya tuh di, di kanannya tulisan King Master nah Kalian setar deh, tek asik. Assalamualaikum. Selamat datang di my channel. Terima kasih buat yang udah subscribe. Semoga banyak rezeki dan panjang umur. Singep, simpat, simpat, simpel, guys. pripet ngomong juga simple guys cuman begitu aja kalau kalian lupa takutnya kalian lupa ini aku ulangi lagi ya takutnya kalian lupa caranya tekan lapisan tek. ibu ini kan buat akhir ini kan udah nih udah lewat kita kita panjangin dulu guys yang ininya guys teg kita panjangin dulu terus kita taruh di sini habis itu tekan lapisan Tulisan tadi kan udah sering. Kali ini saya akan membuat video tutorial, tutorial tulisan bergerak nah bukan tulisan aja sih guys, semua pun bisa bergerak gambar, jadi kalian bisa kreasiin sebisa kalian aja, Sesu, sesuai sama channel kalian tuh di, di channel kalian tuh bikin apa gitu, animasi juga bisa guys. nah pertama-tama tulisannya ini tekan geser sampai akhir video, nah terus kalian geser lagi Kalian taruh ininya di akhir video Nah dan tulisan ini kalian gedein dulu Neda. Kalian gedein Biar enak guys Kalian gedein Kalian taruh di ujung guys Tuh Kalau udah kayak gini gimana? Sisain dikit guys biar nongol Nah kayak gitu Tekan kunci ini Di atasnya Gambar apa tong sampah nih guys Tekan intep Kalian tarik set set pelan-pelan guys. Set set setan tuh sampai ke akhir habis itu tekan mana? Lupa ya? Ayo. Nah, ini yes. kunci lagi. Nah, kalian geser. Jadi tulisannya nanti bersambung kayak gini nih. Mana sih? Oke, kita start ya. set habis itu menghilang lang lagi gimana caranya nih biar tulisannya berdekatan. Nah, caranya gini nih guys, tekan kalian taruh di sini nih. Set. Nah. Tapi jangan terlalu deket juga, guys. Nah. Kalian geser dikit. Nah, kita pasin biar tulisannya kalau bahasa Sundanya tuh untuk yuntuyan guys kayak gini nih. Banyak rezeki dan panjang umur. Kali ini saya akan, nah, membuat mungkin kayak gitu aja, guys. Simple dan mudah. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ada bagi yang belum, ayo dong, di-subscribe. Aduh, tolong nih, ya. Nanti, uh, jangan lupa ditekan loncengnya. Siapa tahu nanti kalian butuh tutorial lain yang baru dari saya. Nanti kan, not, dapat notifikasi. Oke, okay, terima kasih. Mungkin ini aja dari saya yang bisa saya kasih. Buat ilmu-ilmu yang lain, insya Allah bakal saya bikin videonya. Komen aja di bawah, kira-kira. Kin -kira Master ini dibikin apa, guys? Kalau ada yang mungkin ada yang saya nggak tahu, kalian boleh juga bikin apa, bikin apa gitu di aplikasi Kin Master. Oke, okay? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.